Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang menjelang sore Masa patiah ya, kembali hadir Bang Bimin akan memberikan informasi Menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti dan kakak Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya Baiklah para sahabat Lesla Dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ada sebuah kabar terbaru persahabat dari Sang Kejora Sang Dipadangdut kita persahabat sahabat dia ya, di DLST, di akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan foto cute banget memakai grass gaul warna pink ya, Masya Allah ini ketika penampilan di Indosiar Persahabat yang luar biasa banget nih Postingan foto yang diunggah oleh dedek Lesti Kuciora Membuat kita semakin bahagia dan semakin bangga Leslie Kejora hanya meneruskan sebuah kalimat caption tentu dengan memberikan love. Para sahabat ya, saking tentunya terpesonanya banget ya dengan penampilan diri sendirinya. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat bahagia untuk idola sang kejuara kita. Komentar banyak diberikan, banyak respon yang sangat luar biasa dari para fans sejati. Yakni dari akun Leslar 23official Masya Allah, dedek cantik banget Semoga jodoh mintang bisa Kopian dari dedek, amin <tell> Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari angker lesti Bilar, unskore official Masya Allah sehat-sehat terus ya, baby L Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin, luar biasa banget ya Dukungkan support dari fans sejati Mudah-mudahan tetap selalu kompak Dan tetap selalu solid ada juga komentar lain persahabat yang diberikan, yakni dari akun Akang Arsukarjudan, mengatakan di kolom komentar. Lihat foto ini jadi kayak minum adem sari, manjakan nyus, katanya tuh. Wah, wow, Masya Allah banget ya, memang luar biasa banget, idola kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan untuk kita semua, amin. Ya robbal Alamin. Selanjutnya... Ada sebuah unggahan spesial juga nih dari Dede Lesti ke kejuaraan persahabat Ya info penting bahwa sore hari ini bakal hadir acara Poles Kepoin Lesti Yang akan tayang jam 5 sore ini karena di Poles kali ini Episodenya terbaru dan tentu membahas soal kehamilan Dedek Lesti Yuk sama-sama kompak juga nih untuk selalu mendukung Acara-acara idola kesayangan kita Lesti maupun Rizky pilar. Selanjutnya juga perhatikan para sahabat ada ungan spesial juga vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel youtube Youtubenya The Hermansyah Ini momen Arsi ketemu dengan Leslar Aduh gemas dan cute banget ya sahabat ya Masya Allah makin penasaran dan semakin gak sabar banget nih Kita menantikan BBL lahir para sahabat ya mudah-mudahan saja Tentu, BBL diberikan kesehatan dan si juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran. Amin. Di momen ini, sungguh kita bahagia banget bersama ya gemas. Masya Allah, luar biasa! Idola kesayangan kita, mudah-mudahan selalu banyak dukungan, selalu banyak support dari orang-orang baik. Posisi tersebut juga ini direpost oleh Uncle Leslar underscore. Ada kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah honest, Baby BBL Onti-onti online menunggumu Katanya tuh luar biasa banget nih Kita lihat juga di kolom komentar Tanggapan banyak banget yang diberikan Yakni dari akun M.Arkan108 Lucu banget Arshi Lagi ngobrol sama Leslar Katanya tuh ada juga komentar lain diberikan Dari akun Mukminat ini aku baunya dipanggil yang di online Katanya tuh aduh cute banget ya Udah-udah saja Ini adalah kita berikan kekuatan kesabaran kemudahan Dan kelancaran untuk persalinan tidak ulas di kejualan nanti Selanjutnya perhatikan juga persahabat Ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di akhir video channel youtube ya, Bang Adiska ya romantis banget Pokoknya ini Masya Allah luar biasa di hadapan Bang Adi Sky, Lesti dan Rizky Billar Ini sangat cute, romantis Perhatikan aja persahabatnya di video ini Duh sambil memanggil sayang persahabat Idola kesayangan kita masya Allah luar biasa pokoknya Udah mudahan saja idola kita selalu diberikan kesehatan Amin Diunggah kembali momen tersebut oleh akun leslar.lovers ada kalimat kesan juga yang dituliskan Bang Adi adalah kita semuanya Katanya tuh baper banget ya Saat melihat secara langsung Keromantisan kegiatan Lesti Dan Rizky Pilar Ada juga komentar yang diberikan Dari akun Delvina Ansko Leslar Sabar ya om Sky Katanya tuh yang sabar om Adi Sky Tentu ini ujian banget untuk para jomblo Masya Allah kita lihat juga nih Di kalimat komentar diberikan dari akun Mama Eva 77 yang jomblo di pojokan atau peluk gulingnya katanya tuh <gifat> Ini sih luar biasa gemes kiut nasional luar biasa pokoknya tahan henti-hentinya Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan idola kita Lesti maupun kakak Rizky Bila Masih menunggu kejutan dan cendukan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan ter hangat seputar Lesnar tentunya informasi di siang menjelang sering hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mencapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh